Sahabatku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karamah adalah suatu anugerah Allah Atau suatu kelebihan fadalnya Allah Yang diberikan kepada seorang hamba yang dicintainya Yang diberikan kepada seorang hamba yang menjadi kekasihnya Karena suatu fadal atau keunggulan ini tidak sama dengan fadol atau anugrah yang dimiliki oleh hamba-hamba yang lain pada umumnya. Inilah yang disebut karamah. Atau ada juga yang mengartikan sesuatu yang di luar nalar yang ada pada diri para kekasih Allah. Dalam kajian ini, para sahabatku rahimakumullah, kami akan menceritakan Beberapa sebagian kecil karamah yang dimiliki oleh Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Yang pertama, ada karamah beliau kehujanan tapi tidak basah. Suatu hari, hujannya itu cukup deras, wus-wus-wus. Sedang di rumahnya, Habib Jaafar acara pengajian itu sudah saatnya dimulai. Tapi hujannya sangat deras. Karena pada waktu itu yang mengisi pengajian di rumah Habib Ja'far adalah Mbah Hamid Basurwan. Namun bahaya Hamid ini tak kunjung hadir. Tak lama kemudian Mbak Hamid muncul dengan memayungkan surban di atas kepalanya. Padahal hujannya itu sangat deras. Orang berjalan satu atau dua meter pasti kembelok, pasti basah kuyup. Tapi anehnya pakaian beliau Surban beliau ketika sudah berada di pengajian Tidak basah sekali Itulah salah satu dari karamah Bayi Hamid Yang kedua Ada lagi kisah Seorang pengusaha yang bangkrut Minta didoakan kepada Bayi Hamid Diceritakan Seorang pengusaha Sal Kalimantan atau tahu apa pengusaha sawit Pengusaha karet Tepung usaha kayu itu baru saja mengalami kebangkrutan dan mempunyai hutang yang sangat banyak. Sementara ada seorang anggota keluarganya sakit keras, "Wah, ini sungguh sangat miris, para sahabatku. Sungguh sangat menyedihkan nasibnya. Usahanya bangkrut, keluarganya ada yang sakit parah." Pada akhirnya, suatu saat ia bertemu dengan Bahamid di salah satu makam para ulama. Karena seorang pengusaha ini suka ziarah kepada makam-makam para wali, pas dilala piirnillah bi dia itu di salah satu makam para wali bertemu dengan bahyai Hamid Pasuruan. Yang nggak tahu orang ini kenal Mbah ya Hamid atau tidak kok orang kan Lalu ia minta doa bagi kesembuhan keluarganya. Setelah didoakan beberapa saat kemudian tidak lama orang sakit keluarganya ini sembuh kemudian setelah sembuh dia merasa pasti ini berkah dari doa seorang wali bahaya hamid pasuruan maka akhirnya orang itu bernadar kalau hartanya kembali 100% ia akan ke Mbah hamid pasuruan tidak lama juga usahanya meningkat meningkat meningkat hutangnya terlunasi tidak lama kemudian hartanya itu kembali sedang ia berhasil membangun usahanya lagi maka ya Ya sowan kepada Bayi Hamid Pasuruan. Yang ketiga, Bayi Hamid itu bisa menebak hati seseorang. Bayi Hamid bisa menebak apa yang ada di benak orang. Banyak tamu-tamu beliau ditebak oleh beliau tujuannya apa, maksudnya apa itu sudah tahu. Sehingga belum ditanya sudah dijawab. Atau belum sampai tamunya mengadukan masalahnya itu sudah dijawab duluan oleh Bayi Hamid. Ada juga kisah orang yang mengetes kewalian bahan Hamid. Ada seseorang masih muda, itu pernah menanyakan kewalian Mbak Benar apa enggak, Mbak Hamid? Wali? Wah, saya tes. Sehingga orang itu ingin mengetesnya. Apa tes-tesannya? Simpel, bahwa ia ingin diberi makan oleh Mbak Hamid. Kemudian setelah jamaah sholat isa, orang-orang jamaah pada pulang semua, orang tadi itu dipanggil oleh Bahamid tiba-tiba dipanggil, katanya Mbah Hamid makan di sini saja, Pak. Kayaknya anda orang baru. Nah, inilah salah satu bukti karomah Mbah Hamid yang luar biasa. Yang kelima, bahaya Hamid Basuruan ini juga mengetahui apa yang akan terjadi. Bahamid adalah seorang wali yang kasyaf mengetahui apa yang akan terjadi. Suatu hari Bahamid memberi pisang pada seseorang untuk dimakan dan Kulitnya disuruh memberikan pada kambing Orang itu mungkin Santrinya Orang yang diberi makan itu bingung Karena Pisangnya dimakan Kulitnya diberikan kambing bahamid tidak punya kambing Lalu akhirnya dibuang saja kulit pisang itu Setelah dimakan Gak lama ada orang yang mengantar kambing ke Mbah Hamid Diberikan secara cuma-cuma Akhirnya Mbah Hamid tanya kepada Seorang yang diberikan pisang tadi Eh jong "Mana kulit pisangnya?" tanya Muhammad. "Saya buang, Yai," kata santri itu. disuruh ngasihkan kambing kok malah dibuang." Yang keempat, Bahamit itu bisa menyembuhkan penyakit. Salah satu dari putra Bahamit pasuruan diserang mah yang parah, mah akut. Dokter sudah didatangkan. Doa-doa sudah dipanjatkan. Namun tak ada hasilnya. Bahamit yang tengah bepergian tiba-tiba muncul di hadapannya. Lalu Bahamid menempelkan telapak tangannya ke perut pasien, putranya, hingga akhirnya hilanglah rasa sakitnya. Yang ketujuh, binatang itu mematuhi perintah Bahamid. Ini karomah yang ajaib juga. Suatu hari, ada kucing yang sedang bertengkar dahsyat di lorong rumah Bahamid. Bahamid membuka jendela sambil berkata, "Ojeng, wis yo, wis, wis yo. Wes, ojo tukaran. Wahai kucing sudah, sudah, jangan bertengkar. Dan aneh bin ajaib, kedua kucing tersebut mendadak berhenti berkelahi, malah berteman. Ada juga seekor burung perkutut yang sedang terbang, dipanggil Mbah Hamid sambil menjentikkan atau jarinya -jari. itu. Kontan binatang tersebut lalu mendekati Mbah Hamid. Kejadian itu juga disaksikan oleh para santri. Padahal itu burung liar. Yang kedelapan ada karamah Mbah Hamid yang jadi ke Madura. Pada waktu itu pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dan malam itu sudah ada 15 mobil yang antri menyeberang. Karena kapal yang ditunggu belum datang, kapal tersebut adalah kapal terakhir karena sudah malam. Lah Mbah Hamid yang saat itu mau ke Madura mestinya harus balik pulang. Karena kapalnya hanya memuat 15 mobil saja. Antriannya sudah ada 15 mobil sedangkan mobil Mbah Hamid itu adalah yang ke-16. Tapi para sahabatku rahimakumullah, Mbah Hamid malah menyuruh sopirnya tetap di situ saja. nggak apa-apa, ditunggu aja, tetap. Lah, tahu-tahu mobil di depannya memutar balik karena tak sabar menunggu dan mobil Mbah Hamid akhirnya jadi kemaduran menempati mobil yang ke-15, antrian ke-15. Yang ke-9 para sahabat rahimakumullah Yahai Hamid itu bisa Mengubah daun jadi uang kertas. Ini nyata ini. Bi'ilnillah minallah Ada kisah panitia Pembangunan masjid itu punya Utang 300 ribu pada waktu itu Kalau zaman sekarang mungkin 300 juta. Dan sudah jatuh tempo Untuk membayar pada toko material Nah saking bingungnya Karena tak ada uang dia itu menangis Lapor sama mahim nyapo nangis, kiai. Kenapa menangis Kan masih ada ya, kata Mbah Hamid. Mekibun. Lalu kemudian dia disuruh menggoyang-goyangkan pohon kelengkeng, buah kelengkeng yang ada di depan rumah kiai. Daun-daunnya setelah jatuh, banyak disuruh menggoyangkan. Setelah jatuh, daunnya diminta oleh Mbah Hamid, kemudian dimasukkan ke sakunya panitia setelah diambil lagi oleh panitia ternyata daun-daun itu sudah menjadi uang kertas subhanallah kisah ajaib garamah dari dari wasul <tuh> yang ke-10 ijazah beliau memberi pada peserta mtq usaha bakwah tilawati Quran mtq ketiga tahun 1971 di Panjar, ada seorang peserta bernama Haji Salahuddin minta restu pada Mbak Hamid agar bisa juara satu apa hadiahnya? tanya Mbak Hamid oh nomor satu hadiahnya Haji Mbah. jawabnya ya bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir 350 kali jangan ditambah, jangan dikurangi oleh Haji Sulawuddin peserta ini dilakukan benar apa yang diijazahkan oleh Mbak Hamid, tapi beliau itu rasanya kurang mantap akhirnya dibaca sampai tiga kali 350 kali tiga Wah, biar lebih mantap biar lebih apa ya terkobrol tesbeng padahal pesannya yang bahagia Hamid cukup 350 kali saja nggak usah tambahin nggak usah berlaku nah sepulang dari MTG Haji Sulawuddin ini soan memberitahu Mbah Hamid bahwa dia dapat juara tiga. Kata Mbah Hamid, berapa kali kamu baca ijazah yang saya berikan, Wirid yang saya berikan? Tiga kali Mbah. Jawabnya. Nah itu apa? Kamu baca tiga kali. Ya juara tiga. Para sahabat Bung nah, Akhirnya di suatu waktu, di suatu saat ada kejuaraan MTQ lagi yang kedua pada tahun 1974 berlangsung MTQ lagi MTQ yang ke 7 di Surabaya. Solahuddin ini bertekad menjadi juara satu dengan minta doa restu kepada Mbah Hamid karena hadiahnya cukup menggiurkan yaitu berangkat haji kepada Tuhan. Saat itu banyak sekali tamu-tamu yang minta restu, ada yang minta jodoh, rejeki, penglaris, naik jabatan, penyembuhan, bahkan popularitas. Belum sampai menyampaikan maksudnya pada Mbah Hamid sudah keduluan dijawab oleh Mbah Hamid di depan para tamu. Eh para tamu Sampaian saksikan ya ini bakal Mekah Menumpah Al-Quran ini bakal ke Mekah Dengan menaiki Al-Quran Atau berkat Dia itu eh, Juara Dari lomba kiroat Al-Quran Beliau lalu melepas sorbannya Dan dipakaikan ke kepala Shulahuddin Walhasil Akhirnya Shulahuddin dapat mengantongi juara satu Bisa berangkat haji Naik Al-Quran Ada lagi Ansor Blora dan Mbah Sunan Pojo yang sowan ke Mbah Para Ansor ini minta petunjuk agar Islam di Blora bisa maju dan syiar. Karena pada waktu itu yang maju bukan NU, tapi organisasi lain. Dijawab oleh Mbah Hamid, "Lah kamu punya Mbah Sunan Pojo tidak pernah kamu hauli. Tidak pernah kamu doakan, makanya Islamnya terpojok Pojo." Lah mula saat itu setiap tahun pemuda Ansar Blora mengadakan haul Mbah Sunan Pocok Dengan mengadakan khataman Al-Quran dan pengajian Kemudian berkembanglah Islam di Blora Bahkan banyak yang nyantri di pesantren Khazinatul Ulum Blora nah, Dinamakan Sunan Pocok pada waktu itu Karena makanya memang ada di pocok alun-alun kota Blora Nama asli Mbah Sunan Pocok adalah Mbah Abdul Rahim Mungkin para sahabat berkenan ziarah ke sana Ada juga Mbah Hamid pernah disuruh masuk partai politik pada masa rezim Orde Baru yang otoriter, pemerintah membujuk Mbah Hamid agar mau masuk partai politik. Dengan sikapnya yang lembut, Mbah Hamid menyambut ajakan tersebut dengan ramah dan menjamu tamunya dari kalangan birokrat Ketika surat persetujuan masuk partai disodorkan bersama pulpennya, Kyai Hamid menerimanya dan menandatanganinya. Nah, tapi anehnya, pulpen yang digunakan untuk menandatangani Tak bisa keluar tintanya ketika diganti, pulpen yang lain tetap saja tidak bisa keluar tintanya. Gak mekan kata Bahamid, Hamid bukan saya loh yang gak mau, tapi pulpenya yang gak mau. Persahabatku yang dirahmati Allah, beliau juga biasa dimintai nomor togel. Suatu hari ada tamu minta nomor togel pada Kiai Hamid, tanpa keberatan sedikit pun, sang kiai memberikan nomor togel dengan satu syarat jika menang nanti uang hasil togel supaya dibawa ke rumah Kiai nah, maka benar sama orang itu dipasanglah nomor yang diminta tadi dan akhirnya menang 4 angka 4 angka tembus orang tersebut lalu membawa uang hasil togelnya ke rumah Yai Hamid kemudian Yai Hamid memasukkannya ke dalam kotak kaleng dan menyuruh orang itu melihatnya dan apa yang terlihat sahabatku sekalian darah dan belatung memenuhi kaleng tersebut Akhirnya Mbak Hamid berkata, TKK kamu memberikan makan kamu dengan darah dan pelatung. Orang itu tidak bisa berkata apa-apa selain diam dan menangis. Kemudian pulang ke rumah dan bertaubat Di samping itu Mbak Hamid juga biasa mengijazahkan wirid. Ijazah Hamid yang hingga saat ini banyak diamalkan orang, ialah membaca kalimat Hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 450 kali dalam sehari semalam. Dan membaca sholawat seribu kali Ditambah fatihah seratus kali Dibagi dalam lima sholat fardu Dimulai sesudah salat subuh 25 kali Duhur 20 kali Asar 15, maghrib 10 dan isya 5 kali ya, Caranya seperti itu Ijazah-ijazah dari Mahi Hamid Faidahnya disamping untuk menjaga iman dan takwa Juga untuk memperlancar rezeki Dan memperoleh ilmu yang bermanfaat dengan mudah Serta untuk mempermudah datangnya hajat Dunia maupun akhirat Semoga kita bisa mengambil hikmah atau contoh dari perilaku, dari kesederhanaan, dari kezuhutan, dari akhlaknya Mbah Hamid Pasuruan ini. Wallahu a'lam biswa.